Oke hari ini yang menonton video ini dari daerah mana saja Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Agar kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi Dengan catatan tidak meninggalkan nomor handphone apapun Baik hari ini kita pengen ngebahas 4 aplikasi pinjol yang akhir-akhir ini viral Yang banyak banget diperbincangkan oleh masyarakat luas karena mungkin banyak yang sudah terjebak di dalam empat aplikasi pinjol ini dan mungkin juga hari ini sedang panik karena mendapatkan ancaman akan disebar data dan dipermalukan atau mungkin hari ini sedang panik ya untuk mencari dana talangan untuk hanya membayarkan biaya perpanjangan tanpa harus mengurangi beban hutang Ayo siapa yang hari ini sedang menggunakan 4 aplikasi ini dan akan kita kupas tuntas pada video kali ini. Oke baik kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Itu dia. Oke okay, baik ya kita pengen masuk dulu ke Playstore Dan mungkin kalian juga bisa sama-sama menyaksikan nantinya Apakah empat aplikasi pinjol yang hari ini sedang viral Dan banyak dipertanyakan dari teman-teman kita ini Apakah sudah legal OJK atau tidak Apakah mereka ini akan melakukan penyebaran data atau tidak Atau mungkin data-data apa saja yang akan mereka ambil dari handphone kalian Oke okay, baik ya kalian bisa melihat di belakang layar monitor itu Kita pengen ngebahas dulu untuk untuk di aplikasi uh, pinjam ringan katanya seperti itu ya aplikasi ringan ini di aplikasi ringan ringan pinjam ya sama aja sebenarnya sih Nah itu ini aplikasi yang katanya hari ini sedang viral yang banyak dipakai oleh masyarakat kita jadi banyak pertanyaan kemarin apakah aplikasi ringan ya mereka tidak membilak, memberitahukan bahwasannya ringan pinjam Apakah aplikasi ringan itu sudah legal OJK dan aku jawab mereka sudah legal OJK Ternyata ini adalah duplikasi atau mungkin nama-nama yang mereka buat Seperti seolah-olah ini legal OJK Nah kita akan lihat lagi ya ini disitu kalian bisa melihat ringan pinjam dan yang legal OJK itu hanya ringan aplikasi pinjol ringan ini kita akan lihat ya kan Pantesan gua heran ya kan ini dia kalau yang ini seperti ini itu memang sudah legal OJK nah berbeda dengan yang tadi ini hanya ringan ya kan ringan pinjaman itu jelas memang sudah ada namanya di rilis 102 pinjol legal OJK berbeda dengan yang tadi ya kan, ringan pinjam. Nah, nama-namanya hampir sama dan serupa. Apakah ini sudah legal OJK? Jawabannya tidak. Dan kalian pasti punya pengalaman tentang aplikasi ringan pinjam yang ini, ya kan? Kita pengen lihat data-data apa saja yang mereka kumpulkan ketika kita meminjam di aplikasi ini. Oke, kita pengen lihat dulu, ya kan? Nah, ini dia data-data yang akan mereka ambil, ya kan? Kita pengen lihat langsung saja, ya. Nah, di sini di lokasi, oke, okay? info pribadi, nama, alamat email, ID pengguna, alamat nomor telepon, keyakinan politik, atau agama, dan info lainnya. Terus, di sini mereka mengambil foto dan video, mengambil kontak, file, dan dokumen. Ya, banyak banget. Coba kalian cek, ya. Nah, apabila kalian memang sudah mendownload aplikasi ini, coba perhatikan foto kalian, kontak kalian itu sudah diambil, ya kan? Dan aku udah bolak-balik menyampaikan kepada kalian, ketika kalian memang pengen melakukan peminjaman online itu, mereka hanya boleh mengotorisasi tiga hal, tidak seperti ini, ya kan? Info pribadi, info keuangan, foto dan video, audio, file dan dokumen, kontak, aktivitas aplikasi, ID perangkat atau lainnya. Banyak banget ini yang mereka udah ambil dari kalian dan ini sudah dilarang oleh pemerintah ya kan mereka hanya boleh mengotorisasi tiga hal yaitu kamera mikrofon dan location tidak sebanyak ini ini untuk di aplikasi ringan pinjam. Dan ini sudah dipastikan melanggar ketentuan OJK dan tidak terdaftar di 102 aplikasi pinjol legal OJK. Untuk aplikasi ringan pinjam yang seperti ini bukan yang berwarna biru ya kan ini dia tadi ada yang berwarna biru nih. Kalau yang ini memang sudah berizin OJK, nama-namanya hampir sama dan serupa ya. Dan memang sepertinya aplikasi pinjol ilegal ini memang sengaja menjebak masyarakat kita yang belum tahu ya kan? Itu untuk di aplikasi yang namanya ringan pinjam. Banyak yang mengatakan, "Bang, ini aplikasinya uh, banyak anak-anaknya di dalam, bang." Ya, jadi kita akan dikirimkan ini itu segala macam. Nah kalian pasti punya pengalaman ketika menggunakan aplikasi ringan pinjam ini Lanjut ya Untuk di aplikasi yang paling viral hari ini Itu yang kedua adalah dana excellent Kita pengen cek dana excellent Oke Dana excellent Nah ini juga kemarin udah kita bahas ya kan Dan ternyata masih banyak teman-teman yang kebingungan ini sudah 1 juta orang yang mendownload aplikasi dompet Excel ini dan ini kemarin sudah diumumkan oleh beberapa media sosial bahwasannya memang mereka ilegal ya kan dan kalian nanti juga bisa melihat apa saja yang mereka ambil dari handphone kalian itu nah seperti ini sepertinya ini nggak jauh beda dengan yang tadi aku kasih tahu ya kan Nah Kalian bisa melihat lokasi info pribadi, info keuangan, foto dan video. Lagi-lagi mengambil foto dan video. Dan biasanya untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini mereka akan menjadikan foto, video, file dan dokumen kontak itu sebagai jaminan kalian. Apabila memang kalian tidak melakukan pembayaran maka mereka akan melakukan hal-hal yang bisa memfitnah kalian. Hal-hal yang bisa um, menjelekan nama kalian ya sudah biasanya mereka ini yang ilegal ini akan mengedit-edit foto kita akan menyebarkan data-data pribadi kita dan lain sebagainya dan di sini untuk di dompet excellent ini mereka juga mengotorisasi kontak file dan dokumen ya kan file musik juga file audio lainnya mereka ambil semuanya ya kan ini untuk di uh, aplikasi dompet excellent ya? Ini kemarin sudah diumumkan bahwasannya aplikasi ini ilegal. Jadi apabila memang nanti mereka tidak mau bernegosiasi. Ya, kalau kali aku yakin ya, 99,9% dari subscriber kita ini ya orang-orang baik. Kalau memang mereka menuntut pengembalian, kembalikan saja sejumlah yang kalian terima apabila memang kalian tidak dan belum disebar data. Jadi bagaimana Bang kalau seandainya sudah disebar data? Tidak usah dibayar sekalian ya, karena memang mereka ilegal dan mereka sudah melanggar ketentuan hukum ITE dan ini itu segala macam ini untuk di dompet excellent kita pengen lanjut satu lagi nih sepertinya sedang viral banget ini ya dana eksklusif nah ini dia kredit eksklusif apakah ini sudah legal OJK atau tidak jawabannya belum ya kan dan kita pengen lihat dulu apa saja data yang mereka ambil dari handphone kalian. Nah, ini lagi-lagi melanggar ketentuan hukum. Ya, mereka mengotorisasi foto dan video, audio file dan dokumen, kontak dan lain sebagainya. Jadi hari ini masih banyak yang bingung bang, kenapa mereka bisa mengambil kontak-kontak foto dan video yang ada di handphone kita? Karena dari awal kita memang sudah salah. Salahnya di mana? Kita Memperbolehkan mereka mengotorisasi semua yang ada di handphone kita bah, Loh bang nanti kalau seandainya kita nggak otorisasi maka mereka tidak akan memberikan pinjaman Nah itulah hari ini yang menjadi jaminan pada mereka ketika kita uh, pengen melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi mereka itu Jadi inilah tiga aplikasi pinjol yang belakangan ini banyak diperbincangkan dari sahabat-sahabat yang lain Banyak yang dipertanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain Kalian bisa ngecek 102 aplikasi pinjol legal OJK yang udah kita share pada video sebelumnya Nama mereka ini tidak ada Dan yang jelas mereka tadi setelah kita cek sama-sama melakukan pengambilan foto, video, file dokumen, kontak, dan lain sebagainya Itu sudah dilarang oleh pihak OJK jadi apa yang harus dilakukan? Kalau memang kalian masih punya niatan untuk membayar silahkan bayar sejumlah pokok yang kalian terima saja. Apabila memang kalian sudah disebar data maka tidak usah dibayar lagi. Lantas bagaimana bang kalau seandainya mereka melakukan penyebaran data kalian tidak perlu panik. Kalian ini orang yang kesekian ribu ya ratusan ribu hari ini orang yang sudah merasakan bagaimana disebar data dan dipermalukan serta difitnah dari aplikasi-aplikasi pinjol ini. Ya Alhamdulillah hari ini sudah bisa berbenah dan gak perlu lagi merasa panik Bagaimana Bang kalau seandainya kita pengen bayar tapi bunganya cukup tinggi ya kan Mereka memaksakan kita untuk melakukan pembayaran sejumlah yang tertagih di aplikasi Kalau mereka memaksa kalian untuk membayarkan sejumlah tagihan yang ada di aplikasi maka jangan dibayar sekalian Tapi kalau mereka mau bernegosiasi dan kalian memang sudah punya rezeki silahkan dibayar sejumlah yang kalian terima saja Ya, jadi udah cukup jelas itulah tadi 3 aplikasi pinjol yang hari ini sedang viral ya guys jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua salam sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh